Halo semuanya, saya Mesir dari hortobeard.com Recording on the go Dan kali ini Saya ingin uh, Membahas tentang uh, salah satu request Yang uh, cukup banyak ya, Yaitu bagaimana cara Merekam menggunakan Mixer mg 16 x Dan mixer ini adalah mixer Punya Mas Iqbal ya. Dan hari ini Kita ingin uh, Ngerekam menggunakan Mixer ini ke komputer Mas Bel sudah pernah ngerekam pakai mixer ini di komputer. Kalau record ke komputer belum. Hmm. Kalau record ke recorder waktu kita unboxing dulu. Oh iya. Yeah. Oke, okay, dan di sini kita akan ngerekam ya uh, musik apa namanya? Apa Mas, Mas? Gitaran ini. Gitaran, oke. Okay. Gitaran. Dan kita menggunakan dua input satu mic ini ya, satu RTA condenser, satu lagi mic dynamic dan uh, kita pending hard left dan hard right biar bisa memisah antara nanti gitar dan vokal ya kita rekam dengan mode stereo di audacity dan kita apa namanya uh, nanti hasilnya apa kita lihat ya dan pastikan teman-teman sudah menyetting mixernya sedemikian rupa sehingga hasil sebelum masuk record nanti suaranya udah bagus duluan. Jadi editingnya tidak repot-repot tidak repot-repot gak perlu banyak-banyak ya gak perlu banyak. -banyak, ya. Gak tidak perlu banyak, -banyak. Reduction, reduction. ya semacam itu. Dan di sini kita merekam menggunakan langsung menggunakan USB karena mixer mg 16 xu ini sudah dilengkapi dengan Uh, fungsi atau fitur sebagai sound card atau digital to analog analog to digital converter ya yeah. jadi nggak perlu menggunakan sound card cukup menyambungkan teman-teman menyambungkan kabel USB ini ke komputer nah komputer tinggal meroses data digital yang sudah dikonversi oleh mixer Yamaha MG16XU ini nah dan mungkin kita langsung saja biar enggak lama ya. Nah, pastikan mixer teman-teman sudah terdeteksi di sini ya. Sebagai uh, input dan playback device ya di komputer. Kemudian masuk ke Audacity. Di bagian input ini kita ganti ke line mgxu Nah, jadi ini enggak perlu install driver ya. Sudah langsung terdeteksi plug and play. Eh, plug and play ya terus kemudian kalau teman-teman mau mendengarkan outputnya bisa masuk ke e, bagian outputnya ini diganti ke line MGXO dan juga bagian tombol ini ya line USB ini ditekan misal mau ngeplayback ini tinggal di on -kan, terus dinyalain yang bagian e, USB-in nya tapi kita matikan saja karena kita cuman mau ngerekam atau mau nge -record. oke setelah di setting ini kita coba masuk ke monitoring apakah sudah masuk atau belum nah mas bisa dicoba uh -uh. Test, test. oke sudah masuk ya untuk yang micnya dan gitarnya yang menggunakan mic RTA coba lagi yang micnya yang utama cek nah pastikan teman teman ngerekam dengan mode stereo ya karena kita sudah panning hard right dan hard left ya. nah sekarang kita coba uh, tes record Purnama menyinari alam semesta, duhai juwita rasa kasih mesra kini datang meronta jiwa. Aduhai kasih percikan asmara, bila kau kan datang menjelang, kelana resah. Menantikan Tuhan dikala sepi mendambang Mengapa, mengapa dikau menjelma Dikalah sepi mendambang Ku tak mengira kerlingan darah membekas sukar ku lupa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 gelana resah menantikan Tuhan digala sepiman sepi mendamba. mengapa mengapa di kau menjelma di sepiman sepi mandem ku tak mengira Kerlingan darah membekas suka oke, okay, jadi itu adalah bagaimana cara merekam uh, menggunakan mixer MG16XU nah teman-teman jika menggunakan Uh, atau uh, ingin merekam dengan banyak track, bisa menggunakan banyak track sekaligus. Cuman, kita hanya bisa memisah uh, apa namanya di mg 16 xu ini sebanyak dua channel aja yaitu channel kanan dan channel kiri, ya, channel stereo, karena uh, di sini hanya terdapat two in two out saja untuk apa namanya uh, digital analog dan analog tuh digital converter atau fungsi sound cardnya itu tadi. Nah, di sini sudah uh, untuk konversi audionya itu sudah menggunakan uh, uh, bit rate-nya sekitar 192 khz ya, 24, 24, bit. 24 bit, 24 bit. Jadi sudah high, 24, 24, uh, 24 bit. Jadi sudah high res ya. Jadi teman-teman nggak -teman usah khawatir dengan kualitas audionya. Insya Allah sudah oke. Okay. Nah, jadi untuk diolah lagi sudah bisa oke mungkin cukup sekian uh, video kali ini semoga bermanfaat ya itu tadi adalah cara bagaimana merekam dari mixer yamaha mg16xu yang original tentunya ke komputer semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selamat sempurna kamu dan jangan lupa subscribe mengapa di kau menjelma di kala sepi mandamba